Sekelompok cahaya keemasan melekat di dasar sungai pil yang gelap dan tampak sangat mempesona. Namun, di dasar sungai pil, yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, hanya klaster cahaya emas yang jarang akan meledak dan membentuk gelembung udara berwarna emas, yang memancarkan suara yang agak jernih dalam proses. Seseorang bisa samar-samar melihat sosok yang duduk di dalam cahaya keemasan lebat yang berukuran beberapa ratus kaki. Nirvana Golden kiang yang kental di sekujur tubuhnya seperti banyak aliran air yang terus mengalir ke sosok itu. Suara mendengung pelan muncul, setelah satu penglihatan ditembakkan ke klaster cahaya. Sosok itu akhirnya secara bertahap menjadi jelas. Sisik berwarna hijau memantulkan cahaya hijau redup. Namun, samar-samar orang bisa melihat warna merah terang redup di celah antara sisik tersebut. Aroma berdarah kecil muncul dari dalam. Lindung sudah duduk selama tiga hari di dasar sungai Pil. Selama tiga hari ini, tekanan di sekelilingnya semakin kuat. Situasi ini seolah-olah tekanan dari seluruh sungai Pil dikumpulkan secara bertahap ke arahnya. Tekanan yang terus bertambah tanpa henti itu cukup untuk membuat seseorang merasa takut. Dalam menghadapi tekanan bertahap yang semakin mengerikan ini. Pori-pori di seluruh tubuh Lindong masih secara bertahap ditekan oleh kekuatan besar sampai jejak darah mengalir keluar dari semua pori-porinya. Meskipun dia tidak terluka serius, tekanan yang terus meningkat pasti akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan, jika ini terus berlanjut. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar jika dia ingin berhasil menyerap semua Nirvana Golden Key di bagian bawah sungai Pil ini. Tekanan yang semakin menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, yang telah berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill, tidak berani meremehkan. Meskipun tekanannya menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama tiga hari ini. Ketika jejak Nirvana Golden Ki memasuki tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat dan penempaan berasal dari dalam. Bahkan darah dan dagingnya tampak dipelihara dengan kekuatan. Mengikuti penguatan tubuh fisik, kekuatan Yuan yang mengalir di dalam saluran dalam lindung juga tumbuh semakin kuat. Itu seperti air sungai deras yang bersiul lewat. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa kuat diarahkan ke semua anggota tubuh dan tulang lindung. Lindung jelas bisa merasakan bahwa penguatan kekuatan Yuan-nya selama tiga hari singkat ini bisa dibandingkan dengan 10 kali lipat dari pelatihan normalnya. Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Namun, itu tidak terlalu luar biasa. Nirvana Golden Ki adalah sesuatu yang diaglomerasi dari Nirvana Ki yang sangat murni. Nirvana Ki yang terkandung hanya dalam sedikit jejaknya, akan bisa dibandingkan dengan hasil pelatihan orang biasa dalam satu hari. Tentu saja, dengan penguatan tubuh fisik dan Yuan Power, Hal yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah masalah lain yang terjadi. Ada beberapa hal dalam dantian Lindong. Yang menempati tengah adalah tinju ukuran redup Yuan dan berwarna emas. Yuan dan perlahan-lahan berputar dan terus-menerus menelan kekuatan Yuan yang luas dan kuat. Di atas Yuan dan ada sekelompok besar ki berwarna hijau. Naga mengaum terus-menerus dipancarkan dari dalam. Aura bergejolak dan samar-samar berkumpul menjadi sikap naga yang naik. Kelompok hijau ini secara alami adalah naga langit surgawi yang telah ditinggalkan King Zi. Itu terlalu liar dan keras dan lindung tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Yang bisa dia lakukan adalah secara bertahap mengendalikannya melalui Green Heaven Materialist Dragon Skill dan membiarkan aura naga langit ini bergabung secara alami ke dalam tubuhnya. Di bagian bawah Yuan Dan adalah cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius hadir dalam cahaya keemasan. Ini adalah Yuan Spirit Qi yang dia dapatkan setelah menelan roh Yuan dalam tubuh Lin Langtian. Dari sudut pandang tertentu, Nirvana Golden Qi yang diserap Lin Dong dapat dianggap jenis energi yang sama. Lin Dong jelas tidak mengerti manfaat dari Yuan Spirit Qi, yang bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan di levelnya. Oleh karena itu, dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya untuk maju sebelum mengendalikannya di masa depan. Itu rencana lindung. Namun, selama tiga hari ini, ketika dia menyerap Nirvana Golden Key, dia menemukan bahwa setiap kali dia menyerap sedikit Nirvana Golden Key, akan ada beberapa cahaya emas yang mengisi ke dalam dantiannya dan bergabung dengan Yuan Spirit Key ini secara bertahap, memperkuat yang terakhir dalam proses. Acara ini juga menyebabkan lindung sedikit terkejut Yuan Spirit Key ini setelah semua sesuatu yang menjadi milik roh Yuan itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, seiring roh Yuan Qi tumbuh lebih kuat, itu tidak lepas dari kendalinya. Hanya cahaya keemasan yang menjadi deser dari hari ke hari. Cahaya emas yang awalnya agak ilusi juga menjadi jauh lebih nyata. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok Yuan Spirit Qi ini. Fluktuasi semacam ini memiliki beberapa perbedaan dari Yuan Power. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Ki ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Aku ingin melihat apa yang kamu pikirkan tentang melakukan. Pikiran Lindong mengamati sekelompok Yuan Spirit Ki sambil bergumam di dalam hatinya. Bagian dalam tubuhnya memiliki jimat batu yang misterius dan simbol leluhur yang memelihara menjaganya. Bahkan dantiannya memiliki formasi alam semesta kuno. Karena itu, dia tidak percaya bahwa benda ini bisa berperilaku tidak pantas di tubuhnya. Waktu dengan tenang mengalir di dasar tenang sungai Pil. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Selama lima hari ini, dasar sungai Pil terus diam sementara pinggiran sungai Pil tumbuh sangat hidup. Sekelompok besar murid Aula Tehol dikelompokkan bersama di platform sungai. Cukup banyak orang juga berdiri di beberapa platform yang mengelilingi Sungai Pil. Meskipun sebagian besar dari mereka sedang berlatih, mata mereka semua berkumpul dalam satu arah tanpa persetujuan sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini karena Lindung sudah tetap di dasar Sungai Pil selama lima hari. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai. Para murid dari Aula Desolate Hall jelas menyadari apa yang diwakili kali ini. Saat ini, salah satu dari empat murid langsung senior dari Aula Desolate Hall, Fang Yun, hanya mampu bertahan selama empat hari sebelum tidak dapat menahan tekanan dan keluar dari sungai saat menerima perendaman kepala sungai Pil tahun lalu. Selain itu, ia berlumuran darah segar dan tampak sangat sedih ketika keluar. Namun, Waktu yang lindung alami saat ini telah melampaui waktu ini. Apakah itu tidak berarti bahwa keberanian lindung bahkan lebih keras daripada Fang Yun? Jika ini benar-benar masalahnya, sepertinya aula desolate hall mereka akan menghasilkan orang yang menakutkan. Selain itu, orang yang menakutkan ini baru saja bergabung dengan aula desolate. Sosok Chen Zhen dan Wu Dao tidak bergerak di atas Sungai Pil, namun... Mata mereka terkunci pada pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Bocah kecil itu benar-benar bisa bertahan. Wu Dao menggerayangi janggutnya. Suaranya berisi sukacita dan nada senang yang tidak bisa disembunyikan. Bertahan selama lima hari. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara para murid dari empat aula ketika datang untuk menerima perendaman kepala sungai Pil. Chen Zhen juga tersenyum. Tentu saja. Yang paling penting adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai Pil meskipun sudah bertahan selama lima hari. Dengan kata lain, itu berarti dia masih bisa melanjutkan. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhen bisa merasakan samar aura yang tidak jelas di akhir pusaran air. Sungai Pil ini unik, tekanan di bawah ini akan menjadi semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir ini benar-benar yang paling sulit untuk dilalui. Wu Dao berkata dengan lembut. Ayo tunggu saja. Selama anak kecil ini bisa bertahan selama tiga hari lagi. Hasilnya akan sama dengan gadis itu siau-siau. Kata Chen Zhen tersenyum. Wu Dao sedikit mengangguk. Tiga hari mungkin tampak cukup singkat tetapi untuk Lin Dong, Yang berada di dasar sungai Pil. Kemungkinan bahwa ia harus membayar harga yang lumayan. Apakah dia bisa bertahan akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Waktu berlalu sehari demi hari di bawah antisipasi besar dari banyak murid di aula desolate. Suasana aula desolate juga melonjak tiba-tiba seiring berjalannya waktu. Beberapa murid langsung yang biasanya melakukan retret dan berlatih dengan pahit juga terganggu. Akhirnya, mereka keluar dari retret dan berkerumun di sekitar Sungai Pil. Ketika Lindong telah memasuki sungai Pil untuk hari ketujuh, berita ini langsung menyebar kemana-mana. Beberapa murid dari tiga aula lain juga mendengarnya. Segera, aula desolate menjadi hidup. Para murid dari tiga aula lainnya sesekali akan bergegas. Lagi pula, bisa menerima Pil Riverhead Immersion dan menanggungnya selama tujuh hari. Adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa senior yang jarang. Selain itu, Hal yang benar-benar menyebabkan hati mereka terguncang ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang ketika hari ketujuh tiba dan tidak ada aktivitas sedikit pun. Orang yang jauh di bawah di dalam Pil River tidak menunjukkan tanda-tanda keluar. Melihat dari situasi di depan mereka, tampaknya lindung kemungkinan besar akan bertahan sampai hari ke-8. Hasil ini adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh kakak senior Ying Xiao Xiao di antara generasi muda Sect saat ini. Mungkinkah murid baru ini, yang telah bergabung dengan Aula desolate hanya beberapa hari, sebenarnya sama berbakatnya dengan kakak senior itu? Wajah beberapa murid berubah sedikit ketika mereka memikirkan hal ini. Orang baru ini, yang telah menjadi juara perang seratus kekaisaran, benar-benar tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Hari ke-8 akhirnya tiba sementara banyak orang menunggu dengan tenang. Setelah itu, Seluruh Dao Sekte mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih karena itu. Namun mendidih ini tidak berlangsung lama ketika semua orang menjadi diam. Ini karena mereka menemukan bahwa Lindung masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.